Dragon Dragon Om. Uh, yang rare ada satu Om. Teal. ini lah. kacangan, ah, ya, momo. ah, halo kawan-kawanku, sahabatku semuanya, adik adikku tercinta yang memang lagi nontonin simulasi channel kita kembali lagi, udah lama gua nggak bikin konten, kita kali ini ada kedatangan games yang luar biasa ditunggu banyak orang, adalah hasil mobile di 2023 ini baru rilis dan kalian boleh mainin aja langsung download di playstore nya gua kasih tips biar kalian bisa main santai dan tidak terlalu berharap banyak dari pembelian koin ya Bro. kita main ala-ala gaya free to play gimana caranya nih nanti gua tunjukin gua bikin dulu karakter pertama yang memang sebenarnya tinggal klak klik aja ini jelas game mobile ini untuk semua kalangan ya apalagi untuk bocil pasti suka ini games jadi kita akan mulai dari level 1 Ada di kota Elim gua ambil di server Elim 5 Dan questnya cukup mudah Sampai level 10 baru kita ubah job ma Bro. Kita bisa farming di tempat-tempat Seperti layaknya di PC Seal online PC Di lembah Travia Memang ini adalah Rekomendasi di awal kalian Bikin karakter ya Nanti kita akan kupas lagi Untuk ke karakter lebih jauhnya ada 3 karakter yang gue rekomendasikan Mungkin salah satunya ini gue bikin dulu untuk seorang ma bro Begitu kalian mendapatkan perintah Kalian sebenarnya tinggal auto saja Dia akan pergi berangkat menuju titik lokasi Dan jangan lupa untuk poin tersisa Di awalan sebelum level 10 dan sebelum ubah joblu Naikin aja kena STR semua Gak usah dirobah masukin ke, st ke status apapun yang jelas nanti akan kereset kembali saat kalian berubah Dan kalian untuk saat pengaturan tempur Mungkin di handphone pun sama juga, model visualnya seperti ini Jangan lupa juga pada saat kalian mengerjakan quest Pengaturan balas serangnya dimatikan aja Maksudnya biar nggak nyangkut ya Karena ada momon yang cukup agresif Dan bikin kalian jengkel Karena langsung karakternya ikut balas nyerang Jadi otomatis quest kalian gak akan kelar ya Oke, okay, begitu udah sampai di level 8 kalian akan melihat beberapa animasi dan mungkin kalian ingat tempatnya ini ada di mana ya, Bro, Di 315 dan itu adalah pekerjaan yang awal kita banget waktu di Silvici mengerjakan kuis Fat Hero juga ada di sini, Bro. Tapi lebih duluan dikeluarkannya pada saat di level 8. Sebelum kalian ubah job, kalian dikasih tahu cerita yang pastinya dari gayanya seal Mobile ini. <tuh> First job adalah price gue pilih karena di sini nggak ada job craftman sayang sekali ya ma Bro tapi nggak apa-apa kita akan jadi seorang price dengan gaya free to play gue harap kalian akan bisa bertahan untuk pemainan game ini dalam beberapa bulan ke depan ya. Oke kita akan cabut berangkat langsung ke beberapa NPC untuk memberikan quest Sama aja hanya ada beda tempat doang kalau kalian memilih job yang lain ya Tapi tidak terlalu repot karena sebenarnya lu tinggal klik-klik aja mengenai quest yang ada berjalan di pojok kiri Warna putih itu tuh Start warna biru deh bukan putih Oke begitu ketemu Corso gue udah jadi di pastikan menjadi price baru kita pakai equipment gratisannya bro untuk standar default dari equipmentnya nanti kita akan nemukan barang-barang sederhana dari map kita tinggal auto aja dan sebentar untuk level kombonya karena kita mainnya free-to-play jadi kalian nggak mungkin bisa ngespam beberapa gacaan dari item mall dan secara gratis untuk dapetin normal combo XP scroll ini agak susah ya apalagi yang lebih tingginya Kecuali dari dungeon mungkin nanti ya Kita akan kupas sedikit nanti dungeon yang jelas ini Kenapa gue pilih price karena mic swingnya ini cukup sakit bro Untuk di awalan ya dengan equip yang sederhana dan kita nggak perlu spam mengenai scrollnya juga untuk naikin uh, level skillnya Itu udah cukup bro Oke jangan sampai lupa poin yang tersisa ter-reset kembali Dan kalian ikutin aja apa yang dikasih tanda jempol sebelah kiri itu Warna hijau intelijen dan kon Apaan kon nih Kacau guys <tuh> Aduh Oke okay deh, kalian isi aja sesuai keinginan kalian, tapi yang jelas jangan sampai keluar dari warna hijau tersebut ya untuk statusnya ya. STR sebenarnya bisa aja diisi, tapi gua rekomendasikan lebih baik ikutin dulu aja karena masih level kecil. Kecuali kalau nanti equip lu udah punya equip yang bagus, nanti mungkin di levelan tinggi. setau gua ini adalah levelnya mentok di level 50 karena belum ada job duanya. Jadi kita lihat aja perkembangannya ke depan yang jelas selanjut aja kita farming karena di levelan 10 ini belum bisa ngikutin quest utama. Harus ke level 11 jadi ada timing kita untuk leveling satu level aja kita pilih aja lembah trafia yang jelas di antara Serapan Momon ataupun Raskarabit. Tapi kita tester dulu ya di levelan yang di bawah kita dikit. Sebenarnya ada sedikit... eh uh... Keuntungan dari karakternya Price ini Pada saat mainin solo itu Dia memiliki skill utamanya aja Yang awal itu udah gede ya Dibandingkan karakter yang gua rekomendasikan Tapi nanti kita lihat aja Untuk karakter-karakter yang lainnya pun bisa uh, Memiliki kelebihan Selain daripada si Price ini Oke kalian boleh cek mapnya Perhatikan apa yang sudah disarankan nanti kalian tinggal berangkat aja, begitu diklik klik nama balenya bro kita langsung berangkat jangan, jangan lupa juga ya, kalian bisa ngecek beberapa item di mail yang memang bisa kamu dapatkan secara percuma ataupun gratis baik dari peningkatan level atau skill ataupun dari beberapa kode yang diberikan secara uh, global ya untuk semua player yang memainkan game nya dan memiliki karakter di dunia Si mobile ini nanti gua kasih tunjuk deh ya kalau kalian belum tahu lumayan untuk nambah-nambah pet food Oke okay, kita berangkat ke second job kenaiknya nah ini dia kenaik gua udah dibikin ini kebenaran kenaiknya nyangkut di Elim 3 server jadi kalau buat teman-teman nanti kalau ketemu sama gua jangan sombong-sombong friend aja di Elim 3 simun 1 karena simuninya udah dibikin oleh tuyul <laughs> Oke okay, itu ya statusnya kalian bisa perhatikan Pokoknya sama lah semua karakter ini sama Dibikin sesimpel mungkin Karena mungkin dikonsumsinya gak cuman oleh bapak-bapak ya Pemain seal online jadul Tapi oleh regenerasi yang barunya juga cukup banyak bro Terbukti kemarin servernya sampai penuh Oke okay, kita ke tester untuk dungeon dengan kapasitas kemampuan yang cukup pas-pasan <laughs> Itu standar rekomendasinya 4000 dan gue udah nyampe dengan equip yang memang didapatkan secara gratis ya Tinggal tukar-tukar doang <laughs> Oke okay, kelebihannya ini si Knight ini di awal skill yang kita dapatkan Dia udah area bro walaupun ada batasannya Empat ekor momon aja yang ada di sekitarnya ya nah, Tapi second jamnya juga bagus eh Second skillnya juga second skillnya juga bagus itu bisa uh, lebih gede Tapi damage-nya lebih kecil Lebih gede areanya maksudnya ya ini dikerjakan walaupun masih level 1 dan baru level 15 juga untuk solo dungeonnya eh, Luar biasa lah menurut gua kalau misalnya fit to play mah Hanya dikerjakan selama 3 menit aja ya karena emang ada ada batasan waktunya Jadi hati-hati buat kalian usahain kalian udah punya ganti senjata dari bawaan defaultnya ya Ada bawaan dari basic pada saat dikasih kalian Uh, datengin aja merchant yang menjual senjata dan kalian crafting di situ potion juga bisa dikrafting kemudian uh, jangan lupa cek di npc untuk uh, potionnya kalian bisa beli menggunakan cegel yang nggak terlalu susah didapatkan sampai level 15 ini rata-rata udah dapat di atas 500000 ribu cegel bro ini gue udah dapat 686 ya damage nya lumayan enak untuk dimainin single dan kalau kalian masih juga ragu, gue kasih tips satu lagi untuk karakternya yang bisa kalian pakai. Oke, okay, dungeon diselesaikan. Hadiahnya juga bisa diambil. Boleh dibuka, semoga dapat senjata bagus. Tapi biasanya dari dungeon level 2 yang udah enak sesuai dengan level kita ya. Sampai level 21 itu dungeon level 2. Tapi level 1 tuh, nah kayak gini. <laughs> Level 1 kayak gini buat kalian dismantel aja. Jadi untuk peleburannya nggak perlu pakai NPC, bisa kalian manfaatkan itu di kolom bawah dismantel ataupun dipakai otomatis sekali dapat. Pure white couple ring ini didapat dari jajanan, <laughs> ini Pandora apa ya? Dari hasil quest untuk loli. Nah, ini sebenarnya buat pacaran katanya ya. Jadi harus ada couple ring, Bro, untuk pacaran dengan karakter yang berbeda jenis ya. Itu gue sengaja beli karena gue mau bikin tuyul yang cowoknya. <laughs> Semoga ada manfaatnya ya. Oke okay, ini dia karakter yang ketiga yang gue rekomendasikan. Semoga lo bisa bareng-bareng gue di Elim 5. Ini gue bareng sama kawan-kawan Discord yang memang cukup antusias pada saat gue mainin game ini. Statusnya sama yang hijau aja yang lo perhatikan. Intelijen dan luck. Kenapa? Karena emang posisinya dia butuh kritikal. Jadi luck di si Mage ini menambahkan kritikal dan critical damage Jangan lupa juga kalian tukerin ini kodenya yang tadi gue bilang CS kodenya di tombol setting itu di copy. Kemudian masuk ke websitenya yang ada di deskripsi video ini, guys. Ingat ya di deskripsi video ini biar lu dapat silm Facebook kupon, silm official launcher dan Facebook follower event C. Itu lumayan buat makanan pet, cuy. Lumayan kan <laughs> gratis masukin aja link, link deskripsinya buat nukernya ada di situ dan sistem caranya tadi udah gue kasih lihat ya untuk csc eh, apa kodenya jangan salah ya di setiap karakter di in gamenya itu pasti ada gampang kok tinggal dicopy aja tinggal diklik doang csc-nya dia otomatis ngopi oke okay, untuk skillnya gue sebenarnya fireball nggak akan gue naikin gue lebih cenderung untuk magi ini gue naikin adalah pinik. itu memang area dan damagenya udah cukup besar walaupun jangkauannya agak pendek dibandingkan hellburn nah ini dia yang gue bilang ini adalah fight to winnya di games ini jadi untuk naikin skill damage-nya biar bertambah ya lu harus spam di gacanya IM ada, ada scrollnya dijual lumayan harganya ya oke kita tes lagi untuk gaya free to playku untuk pengaturan tempurnya jangan lupa HP-nya dinaikin dikit jangan lupa juga beli potion HP yang small ataupun yang medium Uh, seadanya lah 200 biji lah pokoknya masuk dungeon jangan kurang dari 100 lah ya Oke okay, kita masuk ini dungeon yang kedua loh Ini dungeon yang kedua dengan perbedaan CP nya Standar defaultnya nya 7000 Dan mage gua masuk maksa di CP 5900 Sss <laughs> ini cukup alot juga Walaupun sebenarnya kalau setaraan Ma, imba ini mage banyak yang bilang Dan semua ini adalah job favorit yang dikatakan teman-teman Tapi ternyata pas gue rasakan Oh iya, imba tuh tetap harus gue bisa mau Spend dikit <laughs> Untuk biar beli skillnya nambah Karena kalau nyari gulungan scroll biasa Oh luar biasa lama juga Karena harus kerjakan quest eh, Yang cukup panjang dan Menurut gue bakal lewat levelnya padahal imba-imbanya enak itu di lapangan segini ya. Oke, okay. buat kalian yang memang agak kurang paham, boleh kalian nanya nanti di kolom komentarnya ya. Mungkin gua kecepetan ataupun ada yang ke skip kelupaan, gua gak jelasin. Yang pasti sih tiga karakter yang aku bahas saat ini tuh memang enak untuk dipakai kasual. Kalau free to play itu mungkin bisa tapi bedanya hanya waktu ya mungkin untuk yang bisa beli menggunakan beberapa fitur yang tadi gua sebut seperti scroll untuk skill itu bisa ada di item mall Dia lebih cepat mungkin main sehari bisa lebih hemat waktu ya dibandingkan kita yang main bisa ber, berhari-hari Tiga sampai empat hari lah Gue lihat perbandingannya ya Kalau memang langsung main beli-beli di IM Karena tetap beli di IM pun gak bisa di spam terus Dia akan ada keterbatasan dari levelnya dia sendiri Tetap dia harus farming Oke okay, ini gue menghabiskan waktu Lebih dari 4 menit <laughs> Hampir habis masa timingnya Ini pas-pasan banget guys Tapi kalian bisa kerjakan ini Dan kalian habiskan jatah dungeonnya Jangan sampai lupa untuk per hari Dengan quest papan boardnya ya WS papan board bisa cari di tengah kota Setiap kota itu ada di tengah Oke okay. Berhasil walaupun agak mepet waktunya ya benar bener maksa Tapi ini dungeon equipment level 2 Pas banget di level kita di level 20an Pasti dapat sesuatu Oke okay, udah habis jatahnya ya Sisanya harus jajan IM Waduh, langsung mules gua Oke okay, terima dan hapus <laughs> eh uh, Mail servernya kita ambil aja semua. Terima kasih Silm, terima kasih Play Within Masih bisa uh, ada peluang untuk mainin uh, free to play di sini. <laughs> kalian kalau mau jualan cuannya nanti gue bahas lagi di episode selanjutnya untuk kontennya ya. Gue belum menemukan caranya selain dari jual ID. Jadi kalau kalian mau, oh ini nih gue lupa nih. Hadiah diterima, ah ini nih untuk pet ternyata dia tuh dapatnya ini kristalnya untuk evolution saat level eh, 40 tahun, pet lu, saat pet lu 40 tahun, itu <laughs> harus ngelebur dulu biar dapet gemsnya yang gratis gitu ya, dari pet-pet yang nggak kepake, lu fuse. Waktu live streaming kemarin, eh, gue kasih liat langsung ya, jadi kalau teman-teman lupa bisa liat live streaming yang pertama kemarin gue, walaupun ngalamin DC. Hai oh, ini dia free spirit dong, kepalanya, aduh, sayang ya, lebih besaran yang gua pakai. Walaupun rada aneh, jadi belang-belang, ah, peduli amat lah ya. Kalian pokoknya kalau dapat barang-barang gini, bingung milih-milihnya, kalian tinggal klik aja di bawah itu di, bawah, di pinggir dismantle anda pakai otomatis. Udah, langsung pakai otomatis aja, karena setiap armor setnya itu nggak ada tambahan opt, ya kecuali nanti di level tertentu baru bisa di appraisal untuk tiap masing-masing senjata ataupun equipnya ada buat appraisal tapi nanti kalau nggak salah di level 30 ya baru bisa oke okay, itu aja informasinya semoga bermanfaat dan kalian harus pinter pintar juga untuk mainin uh, uh, pola gaya fitur yang ada di uh, game seal mobile ini dan cukup mahal juga ya kalau kalian mau dapat pet banyak butuh ruby sekitar 15.000 kali. Oke, okay, thanks for watching. See you again for reaction. Nanti gua kasih tahu lagi informasi yang terbarunya yang kira-kira menarik untuk cuan. Thank you so much. Dadah, bye-bye.